Assalamualaikum ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini aku ngebawain informasi yang sangat penting untuk kalian para penderita PCOS dan kali ini aku bakal ngebahas tentang pantangan apa aja yang gak boleh dilakuin sama penderita PCOS dan buat kalian yang udah ngeklik video ini thank you banget semoga bermanfaat dan simak terus videonya sampai selesai karena di sini aku bakal ngebahas 7 hal yang gak boleh kalian lakukan apabila kalian itu sudah terdiagnosa PCOS nah kalau misalnya kalian belum tahu apa itu PCOS yaitu sindrom ovarium polikistik atau disebut juga dengan PCOS dan PCOS ini sendiri yaitu dimana kondisi yang terjadi ketika terdapat banyak kista yang mengakibatkan sel telur yang tidak matang nah ini tuh terdapat di rahim wanita ya teman-teman atau di sel telur gitu jadi kalau misalnya di USG itu uh, telurnya tuh kayak kecil-kecil gitu kayak nggak berkembang nah sel telurnya tuh nggak matang gitu jadi sehingga bentuknya tuh kecil-kecil harusnya kan kalau misalnya matang sel telur itu akan berbentuk bulat agak gitu. besar gitu loh dan kita bakal bahas kenapa sih gitu kan wanita itu bisa mengalami PCOS kenapa nah di sini kita bakal bahas Biasanya wanita-wanita yang mengalami PCOS ini dia itu mengalami resistensi insulin di dalam tubuh dan adanya peningkatan hormon laki-laki. Nah hormon laki-laki yang kita sebut di sini yaitu androgen ya teman-teman, dimana bakal numbuhin bulu-bulu kumis atau jenggot dan sebagainya lah untuk ciri-ciri laki-laki kayak gitu Nah untuk gejala ini tuh yang ngalamin PCOS itu biasanya akan ngalamin kayak menstruasinya tuh enggak teratur terus tumbuh bulu-bulu yang nggak seharusnya misalnya kayak di kumisnya tebel kayak gitu Oke okay, itu aja uh, kilasannya ya teman-teman info seputar PCOS Nah sekarang kita bakal bahas tentang pantangan-pantangan dari PCOS itu sendiri Oke sekarang kita bakal bahas tentang pantangan-pantangan untuk wanita yang mengalami PCOS Nah hal ini tuh harus kalian hindari ya apalagi kalian udah bener-bener punya uh, atau udah terdiagnosa sama dokter Kalian tuh punya PCOS jadi sebagai kalian hindari ini ya teman-teman yuk simak terus Yang pertama yang harus kalian hindari adalah makanan yang tinggi akan gula kenapa sih gitu kan orang yang punya PCOS harus menghindari uh, gula karena di dalam tubuh orang yang menderita PCOS dia itu mengalami resistensi insulin di dalam tubuhnya nah hal ini terjadi bisa mengakibatkan kondisi dimana tubuh tidak dapat mengolah dan memproses gula dalam darah secara normal nah oleh karena itu Wanita PCOS itu sangat tidak disarankan untuk makan makanan yang mengandung gula atau yang tinggi akan gula kayak gitu. Nah karena itu bisa menyebabkan mengalami diabetes dan bisa menyebabkan hal-hal yang lain seperti komplikasi penyakit-penyakit yang lain kayak gitu. Nah makanya buat perempuan yang PCOS itu tuh harus menghindari makanan olahan apalagi yang mengandung tinggi akan gula ya teman-teman. Hal yang kedua yang harus kalian hindari yaitu malas-malasan atau mageran, malas gerak, terus uh, pengen rebahan dulu. Nah, kenapa sih gitu? Kan penderita PCOS itu nggak boleh bersantai-santai, karena untuk hal ini olahraga itu sangat penting banget untuk para penderita PCOS, karena bisa membantu untuk menurunkan risiko penyakit penyakit jantung obesitas yang sangat rentan menyerang orang-orang yang punya PCOS dan sebenarnya olahraga itu sangat penting banget enggak cuma untuk orangnya PCOS ya teman-teman tapi buat kesehatan juga dan itu tuh sangat penting tidak perlulah pergi ke pusat kebugaran kalian cukup melakukan olahraga ringan aja misalnya jalan-jalan pagi terus berjalan kaki selama 30 menit ataupun melakukan latihan sederhana di rumah lah kayak gitu Nah olahraga ini sendiri ini tuh bisa membantu untuk meningkatkan Metabolisme tubuh dan meningkatkan kerja insulin di dalam tubuh Jadi tuh kayak gula tuh terpakai gitu loh Diolah menjadi energi sehingga gula tuh nggak numpuk di dalam tubuh kalian Dipakai terus gitu loh jadi nggak numpuk Kalau misalnya orang-orang yang punya gula tinggi itu kan karena gulanya itu enggak terpakai Sehingga bisa menyebabkan terjadinya penyakit diabetes Hal yang ketiga adalah tidak mencatat jadwal menstruasi karena ya seperti kalian ketahui bahwa kalian yang punya PCOS itu biasanya mengalami menstruasi yang enggak teratur bener apa enggak komen di bawah nah hal ini teman-teman itu hal yang sepele tapi sangat penting banget buat penderita PCOS karena apa karena kita itu wajib banget harus memantau siklus menstruasi kita itu normal apa enggak kayak gitu dan normal siklus menstruasi itu biasanya dari 1 28 hari atau 1 sampai 31 hari ya teman-teman Lebih dari itu biasanya itu ada gangguan atau ada keterlambatan kayak gitu Nah kenapa di sini kita itu wajib banget untuk mencatat mencatat jadwal menstruasi Karena kita harus memantau juga siklus kita itu normal apa enggak Kalaupun misalnya karena tidak normal terus kita males-malesan jangan kayak gitu ya teman-teman karena Keterlambatan menstruasi itu enggak cuma gejala dari PCOS, bisa juga karena kanker sebagainya. Jadi tetap harus dipantau karena itu tadi buat kesehatan kita. Nah, hal ini tuh harus kalian perhatikan ya, teman-teman. Hal yang keempat adalah merokok. Nah, buat kalian penderita PCOS, enggak mesti PCOS sih, mau perempuan di luar sana yang merokok, sebaiknya sekarang udah dihentiin aja dulu karena kalau misalnya kalian pengen program kehamilan Merokok itu sangat mengganggu banget. Kalian harus ketahui bahwa orang yang punya penderita PCOS itu rentan banget akan penyakit jantung, aterosklerosis, dan diabetes. Jadi, kalian harus hindari merokok supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu juga mengganggu kesuburan wanita. Hal yang kelima yang harus kalian hindari adalah menyepelekan waktu tidur. Nah, seperti di sini yang suka banget begadang teman-teman, kalau kalian harus ketahui bahwa begadang itu bisa menurunkan kadar atau tingkat kesuburan pada wanita maupun pria, dur bagi kita itu sangat penting banget, dimana uh, tubuh itu beristirahat sehingga bisa mengembalikan energi-energi yang sudah kita keluarkan setelah seharian penuh kita beraktivitas. yang harus kalian ketahui bahwa kalau misalnya kita itu tidur bisa tidur itu bisa mengendalikan hormon lapar, jadi sehingga kalian itu nggak merasa terus lapar dan mengkonsumsi banyak kalori sehingga mengakibatkan adanya resiko terkena obesitas yang bisa berujung pada bagian komplikasi nah usahakan supaya kita itu tidak begadang ya teman-teman apalagi buat kalian yang pengen program kehamilan usahain jaga kualitas tidur kalian pernah gak sih nonton yang di titik kamal itu aku pernah nonton dia itu cerita kalau misalnya dulu dia itu suka banget begadang sehingga um, sebelum dia punya anak itu kualitas tidurnya buruk dan akhirnya dia konsultasi ke dokter dan mengatur pola tidurnya di bawah jam 10 dan alhamdulillah sekarang dia udah hamil udah punya anak ya tentunya udah punya anak dan ternyata teman-teman emang benar setelah dia mengatur pola tidurnya itu dia bisa hamil Hal yang keenam yang harus kalian hindari adalah tidak teratur minum obat Nah buat kalian yang penderita PCOS biasanya itu kan dokter Kalau misalnya kalian udah periksa biasanya itu dikasih resep atau dikasih obat gitu loh Kalau misalnya kalian itu bolong-bolong minum obatnya teman-teman Itu tuh gak efektif karena obat itu harus diminum sesuai anjuran Supaya apa? Supaya kerja dari obat itu oh. mendapat bereaksi sesuai keinginan, pastiin kalian itu konsumsi obatnya secara teratur sesuai dengan resep dari dokter ya teman-teman supaya apa? Supaya obatnya itu bekerja dengan baik dan efektif. Hal yang ketujuh adalah kalian harus rutin untuk cek ke dokter apalagi kalian itu emang penderita PCOS melakukan program kehamilan dengan dokter jadi kalian wajib banget untuk konsultasi terus kasih tahu perkembangan kalian kalau misalnya kalian malas ke dokter karena untuk PCOS ini sendiri dia itu tetap harus dipantau perkembangan dari sel telur kalian itu jadi tetap harus rutin cek ke dokter kalau misalnya kalian itu program kehamilannya sama dokter ya teman-teman atau sedang berobat PCOS kayak gitu Terus satu lagi nih biasanya kalau misalnya lagi cek kita tuh paling malu untuk menjelaskan atau memberitahu dokter bahwa kita itu punya perkembangan yang baik Misalnya kayak mensnya udah mulai teratur atau sebagainya kayak gitu Nah usahain kalian tuh harus terbuka sama dokter kalian ya teman-teman Mau itu tambah parah ataupun tambah membaik ya Alhamdulillah kalian tetap harus kasih tahu karena apa? karena dokter itu akan memberikan hal yang terbaik lah intinya kasih obat lagi ataupun dikasih terapi yang lain ataupun uh, ganti obat dan sebagainya jadi kalian tetap harus kasih tahu dokter kalian oke okay? oke okay, itu aja video aku kali ini semoga bermanfaat dan semoga aja membantu buat kalian yang sedang mengalami PCOS semoga kita cepat sembuh dan dapat Garis 2 ya teman-teman Semangat Terus jangan lupa juga tinggalkan komen kalian di bawah Jangan lupa like, comment, and subscribe channel youtube ini Karena aku ngebahas tentang banyak program kehamilan Pokoknya seputar hal-hal yang berhubungan dengan program kehamilan Insya Allah aku bahas Kalau misalnya channel aku ini bermanfaat buat kalian pejuang Garis 2 Yuk di subscribe channel youtube aku Selama ini buat yang udah ngedukung channel ini thank you banget Semoga dimurahkan rezeki kalian, terus dikabulkan oleh Allah. Semua yang kalian inginkan, amin ya Allah. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.